Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mungkin kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi kan di video sebelumnya sudah kita lihat proses perakitan bagian ini ya. Ini adalah dudukan untuk mata cutting stiker, nah yang ini. Tapi mungkin ini yang terlihat sekarang nih berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini ada sedikit modifikasi barusan. Kalau sebelumnya ini di sini ada per yang ini kanan kiri. Ini saya ganti jadi yang lebih kecil lah di tengah karena ternyata yang ini nih keras banget ya ini kan dari baja saya ganti uh, ke yang lebih kecil ini supaya empuk aja ya ini. khawatirnya kalau keras nanti mata pisaunya patah Oke langsung kita tes aja. Nah untuk ngetesnya mungkin saya akan coba potong kertas stiker yang ini Ini adalah kertas stiker jenis vinyl mat ukuran 4 ya lembaran Banyak dijual di pasaran Nanti kita coba potong yang ini Kemudian di bednya ini kan papan aslinya ini sebenarnya Karena ini adalah CNC router ya Ini sudah sudah rusak kena kena router jadi nggak rata Jadi saya kasih kaca ya Supaya rata Kemudian di atasnya saya kasih cutting mat supaya mata potongnya tidak cepat rusak ya. Kalau kena kaca kan jadi gampang tumpul ya. Nah, ini mata potongnya yang saya pakai. Nah ini. Ini mata potong yang saya pakai adalah yang kemiringannya 45 derajat ya. Kan ada yang 30, 45, 60. Ini saya pakai yang tengah aja. Yang 45 derajat. Nah ini kita munculkan sedikit aja Nih kelihatan Nah ini kita munculkan sedikit aja ya. Udah cukup ini Oke langsung aja kita mulai Kita tes Untuk potong stikernya Oke okay, ini hasilnya, uh, habis dari sini ini tinggal di transfer aja pakai transfer tape. Nah uh, tapi pada intinya bahwa mesin CNC router itu bisa dialihfungsikan menjadi mesin cutting stiker. Oke okay, video ini mungkin sampai di sini, makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.